Jining Suang Ye Chen mengerutkan alisnya saat mendengar nama itu. Yang mengejutkan, seorang murid roh Suan dari Sekte Zheng yang muncul kembali, dan orang itu adalah mantan kekasihnya. Dia memiliki tubuh roh Suan. Dia berbisik, mata berkilat dan ekspresi wajah berubah. Bangun baru-baru ini. Tidak ada petunjuk yang ditemukan sebelumnya. Itu sebabnya dia berkembang pesat. Murid itu luar biasa. Si Yun mendecakkan lidahnya. Dia memenangkan kesempatan untuk memasuki sekolah dalam dengan keunggulan mutlak dalam kompetisi sekolah luar dari Sekte Zengyang. Seorang murid garis lurus dari puncak Tianzu dipukul hingga batuk darah olehnya. Sangat kuat. Diam. Ye Chen sulit menerima kekasih masa lalunya yang menyandang bakat legendaris. Tubuh Rosuan, kurasa Sekte Zengyang akan mengalahkan Sekte King Yun dan Sekte kita dalam kompetisi dalam tiga bulan. Kita terpisah dua dunia. Sebuah tiruan terukir di sudut mulut Ye Chen. Dia yakin bahwa meskipun ladang obat mujarabnya tidak rusak, mereka akan hancur. Jinning Suang, gadis angkuh dengan tubuh Rosuan, akan menggurui dia, mantan kultivator di tahap inti manusia. Di dunia kultivasi yang indah dan kejam, para pembudidaya mencari kekasih yang cocok. Kegelapan turun. Putaran ketiga kompetisi berakhir, saat Xiao Jing, murid utama dari Aula Eksekusi, memukul seorang murid dari Puncak Tianyang dari Peron dengan delapan tautan diagramnya. Banyak murid menegakkan tubuh mereka sambil duduk, menunggu resesi yang akan datang. Di gugusan awan, Immortal Daokswan melemparkan satu kilatan spiritual ke Kompas Raksasa dan mengumumkan dengan Samar. Repeshach dimulai sekarang. Berdengung. Kompas mulai berputar perlahan. Dua jejak cahaya roh bersinar ke arah barat dan timur, di mana seorang murid dari Paviliun buku dan satu dari taman buah roh tinggal. Mereka bangkit dari peron dan bersiap untuk bertarung. Keduanya mencoba yang terbaik dalam pertempuran dengan aplikasi mistik terus-menerus, menghargai satu-satunya kesempatan untuk Repeshach. Engah! Murid dari Paviliun buku menusukkan pedangnya, dan lawannya jatuh dari peron. Pertarungan berikutnya sengit dan berdarah, di mana darah memercik ke peron. Setiap murid tidak bersusah payah dalam pertarungan, lebih memilih berjuang untuk mendapat kesempatan masuk sekolah dalam daripada tinggal di sekolah luar selama tiga tahun lagi. Semuanya bersemangat hari ini, mabuk Xie Yun menghela nafas atas pertempuran. Tidak semua orang setenang dirimu. Ye Chen memutar matanya ke arah Xie Yun dengan marah. Berengsek! Xie Yun tidak setuju dengan Ye Chen, sebagian besar dari mereka mengikuti kompetisi untuk pertama kalinya dan masih memiliki kesempatan untuk mengulang. Saya kalah secara tidak sengaja di kompetisi terakhir, tetapi bertahan selama tiga tahun. Ye Chen penasaran, siapa yang mengalahkanmu terakhir kali? Jiang Yang! Xie Yun menggeretakkan giginya dan melihat ke arah puncak renyang, dia adalah mantan murid garis lurus pertama dari puncak renyang. Kamu akrab dengan sepupunya! Jiang Hao! 202! Si mengangguk dan meneguk minuman keras. "Marah, aku tidak kalah dengannya, tapi hanya sial. Jika kompetisi tidak diadakan pada hari yang mendung, saya akan menang." "Apa hubungan antara kehilanganmu dan cuaca? Jangan cari alasan untuk kekalahanmu. Kamu sangat bodoh." Si mengutuk, "Langkah terakhir menentukan hasil pertarungan kita, dan mistik saya membutuhkan sinar matahari, namun mendung. Mistik saya tidak menggunakan setengah dari kekuatannya." "Nasib, ini takdirmu." Ye Chen mengembalikan kata-kata Si kepadanya dengan tulus. "Iya." Ini takdirku. Siyueyun menghela nafas dan menikmati kemalangan Huoteng sambil memandangnya. Huoteng lebih sengsara daripada aku. Mengapa? Ye Chen melirik Huoteng dan menoleh ke Siyueyun. Lawan Huoteng adalah Kong Chao dari Puncak Diang. Pertarungan mereka sengit, tetapi palu emas umum Huoteng meledak di saat saat terakhir dan dia terbang menjauh dalam ledakan itu. Kong Chao menang tanpa menerapkan jurus terakhirnya. Konyol, bukan? Iya, Ye Chen menghela nafas. Huoteng mengalahkan Zishan dari Puncak Diang dan melampiaskan amarahnya. Xie Yun memegang labu botol minuman keras, hati-hati Kong Chao, jika kamu memasuki sekolah dalam. Dia adalah seorang pembuat plot yang baik, dan mantan kepala murid Zuo Kyu dari Regulation Hall juga seorang penjahat. Jadi begitu, Ye Chen mengangguk. Aku tidak bercanda. Xie Yue mengeluh atas kecerobohan Ye Chen, para pemenang kompetisi harus lulus ujian di hutan belantara, jika mereka ingin didaftarkan oleh sekolah dalam. Tentu saja saya tahu. Perangkap keterampilan, binatang iblis, boneka, dan perburuan dari murid-murid sekolah dalam dipasang di sana. Petik 2. Itulah intinya. Jiang Yang, Kong Chao, dan Zuo Qiuming telah dipilih untuk berpartisipasi menguji kami di hutan belantara. Persatuan mereka tidak ada gunanya bagi kita. Alis Ye Chen berkerut. Dia tidak menganggap itu tanpa pengingat Xie Yun. Tiga murid luar biasa harus banyak maju selama tiga tahun kultivasi di sekolah dalam. Jika dia bertemu dengan mereka, dia akan sangat menderita di hutan belantara karena perseteruannya dengan puncak renyang, puncak diang, dan balai regulasi. Tuhan memberkati. Saya harap Anda dan saya berada dalam satu tim. Xie Yun menepuk pundak Ye Chen. Ye Chen sangat setuju. Ujian di alam liar memeriksa kerja sama tim mereka. Jika Xie Yun, Huo Teng dan dia berada dalam satu tim, mereka pasti akan mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah dalam. Semuanya belum diputuskan, kemalangan apapun mungkin terjadi. Ye Chen mengelus dagunya. Dia melihat platform lagi. Repeshach lebih ganas dan lebih lama dari ekspektasinya. Platform yang mulus dan tangguh itu memerah oleh darah dan bergelombang karena mistik yang kuat. Saat malam memudar, Repeshach berakhir. Apakah aku yang terakhir? Bergumam? Ye Chen menatap kompas raksasa. Itu memancarkan kilatan spiritual padanya secara langsung, seolah-olah memahaminya. Dia tersenyum dingin ketika melihat lawannya. Di seberangnya adalah Zishan, saingan Ye Chen. 203. Aku tahu itu pasti Zishan. Kehebohan muncul di pavilion Qiankun. Ye Chen bertemu Yin Ziping, Jiang Hao, dan Xie Yun. Semua lawannya adalah murid garis lurus peringkat 10 besar. Dia bahkan bertemu Zishan di Repeshach. Jalannya menuju sekolah dalam tidak mulus. Dia hanya kurang beruntung. Sungguh sial bahwa sainganmu juga merupakan murid garis dalam pengulangan. Immortal Daoxuan menggelengkan kepala di gugusan awan tanpa harapan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuanmu. Cusuan tersenyum, dan percaya pada Ye Chen, tanpa khawatir. Ye Chen berjalan perlahan ke Peron. Meski tanpa diduga, dia puas memiliki Zishan sebagai saingannya, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Baik Immortal King Yang dan Zishan tampak cemberut. Ye Chen mengalahkan Yin Ziping dan Jiang Hao bahkan terluka. Kemampuan bertarungnya harus di atas kemampuan Zishan. Kecewa, Zishan tidak pernah membayangkan menghadapi Ye Chen di Repeshach. Ayo, mari kita melampiaskan kemarahan baru dan lama. Ye Chen menatap Immortal King Yang, dan menundukkan kepalanya ke arah Zishan. Sombong, marah dengan pembangkangan Ye Chen, Zishan melompat ke peron, dan menerapkan mistik. Angin dan awan melolong. Saat Zishan berteriak, badai ungu muncul, menyapu awan dan melesat ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, energi vitalnya keluar dari medan obat mujarab. Crimson Cloud Sword muncul di tangannya, berkilauan dan mengoyak badai ungu. Tautan cahaya suan. Tautan itu menerjang ke arah Ye Chen. Telapak guntur bergegas. Saat Ye Chen meluncur ke depan, telapak tangannya membentur telapak tangan Zishan. Ledakan. Zishan didorong mundur oleh kekuatan, dan pada posisi yang tidak menguntungkan. Tinju gulat gunung. Ye Chen seperti harimau melemparkan dirinya ke atas Zishan tanpa memberinya waktu untuk bertahan. Zishan memasukkan energi vital yang bergulir ke telapak tangannya, dan menciptakan perisai cahaya roh di hadapannya. Bang! Retakan! Perisai itu dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Zishan mundur sambil memantapkan dirinya. — Kamu tidak setara dengan Yin Siping! — Mencemooh, Ye Chen menerkam Zishan. Zishan mundur dengan cepat setelah menderita pukulan, dan tidak berani mendekati Ye Chen jika kalah, menyadari keterampilan bertarung jarak dekat yang kuat. — Pedang batu! Zishan menggigit jarinya, dan menekan telapak tangannya ke peron. — Retakan! Retakan! Segera, peron berdengung, dan pedang batu bersiul melesat ke arah Ye Chen. Aku meremehkanmu. Ye Chen melangkah mundur, dan mengacungkan crimson cloud Sword yang bergetar dengan cepat. Formasi pedang tiangang muncul. Bang! Bang! Bang! Denting logam, pedang batu menghantam formasi, dan dibelokkan. Keahlian pedang awan merah. Zishan menyerang lagi dengan mistik. Pedang rohnya berdengung, dan menembus udara dengan cahayanya yang tajam seperti guntur. Berdengung. Ye Chen mengeluarkan pedang Tianque kue, dan meletakkannya di hadapannya untuk menangkal serangan itu. Bang! Bunyi logam lain yang memekakan telinga terdengar. Ye Chen mundur, meski berhasil dalam pembelaannya. Dia bisa saja terluka kecuali karena pedangnya yang kokoh dan tebal. Bang! Bang! Mereka bertarung erat dengan gerakan gesit. Pedang roh mereka berdengung, dan mistik serta bayangan tidak pernah berhenti. Bahkan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya setelah seratus gerakan dalam pertarungan penuh ini. Zishan kemungkinan besar akan kalah. Beberapa murid di bawah platform memprediksi. 204. Yin Ziping lebih kuat darinya, tetapi dikalahkan. Kekalahan Zishan tidak diragukan lagi. Itu takdirnya. Pertarungan berubah menjadi panas putih dan sengit dalam diskusi. Lebih lemah dari Yin Ziping, Zishan menggunakan banyak mistik yang menjebak Ye Chen, dan meninggalkan banyak luka berdarah di tubuhnya. Namun, Zishan lebih canggung, dengan cetakan telapak tangan dan kaki di mana-mana dan lubang berdarah di dada akibat jari Yi Yang Ye Chen. Ah! Zishan berteriak, dan kehilangan keunggulannya pada langkah ke-200. Aku harus menghemat waktuku. Ye Chen menusukkan satu pedang, dan memasukkan energi vital yang sangat deras ke telapak tangannya. Rangan naga muncul. Dia menggunakan mistik yang kuat lagi. Bisakah Zishan bertahan melawannya? Zishan juga mengambil tindakan, dia memindahkan lebih dari setengah energi spiritual dari bidang ramuannya ke telapak tangannya yang ditutupi oleh cahaya roh. Ye Chen mengerutkan kening saat hendak menggunakan Dragon Kang. Embusan energi vital liar melonjak di tubuhnya, dan mengenai tulang dan meridiannya, sehingga energi spiritual yang menggelinding di telapak tangannya tersebar. Engah! Dia batuk darah, memukau para penonton! Ada apa? Kenapa dia muntah darah? Aku merasakan energi vitalnya yang kacau. Engah. Ye Chen batuk darah lagi karena terkejut. Energi spiritual liar mematahkan satu meridian dan beberapa tulang. Yang lebih buruk, energi vitalnya yang berantakan sulit untuk dikumpulkan. Tulang mengekspos inti. Su Fu menembus masalah Ye Chen. Apakah dia gila? Pang Hai, kepala master dari Treasure Pavilion, mengutuk secara diam-diam. Dia berani menerapkan mistik setelah mengambil intinya. Mintalah kematian. Zou Da kepala master dari Spiritual's Pavilion, mengernyitkan alisnya. Adik bela diri junior, Immortal Daoxuan memandang Chu Xuan. Bagaimana saya bisa memintanya untuk mengambil itu? Alisnya berkerut, dia tampak cemberut untuk pertama kalinya, menyadari efek kuat dari intinya. Ge Hong, Zhao Zijing dan Immortal yang mengungkapkan senyum menakutkan yang tidak terlalu mencolok, dan sepertinya mengetahui kondisi Ye Chen sebelumnya. Pergi mati, Zishan menggeram di peron. Dia juga tidak tahu mengapa ada yang salah dengan tubuh Ye Chen. Dia harus menangkap peluang emas. Dia bermaksud untuk melakukan serangan balik dengan gerakan yang luar biasa, tetapi menyerah pada rencana itu karena energi vital Ye Chen yang kacau balau. Dia mengumpulkan semua energi spiritualnya dan memukul sekaligus. Engah! Darah memercik ke peron. Dipukul oleh Zishan, Ye Chen terbang mundur, dan mendarat di peron, berdarah. Apa yang sedang terjadi? Dia terhuyung-huyung, dan matanya merah. Mengapa tubuhku menjadi ganas? Itu bukan energi iblis. Seseorang menjebakku. Ye Chen segera menemukan alasannya. Dia pasti telah direncanakan untuk melawan saat tertidur lelap di pavilion Qiankun. Siapa yang melakukan ini? Dia memuntahkan darah dengan tatapan sedingin es. Energi spiritual yang keras mengganggu energi sejatinya, mencegahnya mengumpulkan kekuatan, dan berlari dengan liar untuk meledakkan tubuhnya. DENTANG! Pedang bergetar, dan Zishan menerjang ke depan. Ye Chen berjuang untuk bergerak, untuk menangkis dengan Crimson Cloud Sword, dan mengelak dengan Face Virtual Shadow. Dia keluar dari kondisi dengan kecepatan jatuh dan bergerak dalam kekacauan. Setiap kali dia mengambil satu langkah, satu luka berdarah lagi terlihat. Sekarang? Itu lebih parah daripada pertarungan antara Jiang Hao dan dia. 205. Engah. Engah. Darah mewarnai peron. Didukung, Ye Chen diburu oleh Zishan dan hampir dicabik olehnya. Api sejati, sempurnakan energi vital yang ganas. Ye Chen memanggil pikirannya, dan memanggil api untuk melindungi meridian hatinya. Api sejati mengalir ke semua meridiannya, membungkus tulangnya, dan mengelilingi energi vital yang ganas dengan ribuan gumpalan. Api sejatinya tidak mengecewakannya, dan mencegah energi spiritual liar sebelum serangan meridian jantung. Api yang kuat menyelimuti energi vital, dan memasukkan semua esensi dari penyempurnaannya yang gila ke dalam lautan ramuan besar Ye Chen. Ye Chen lemah. Dia tidak bisa mengerahkan bahkan sepertiga dari kemampuan bertarungnya, dia menderita satu serangan Zishan dan luka terus-menerus, energi spiritual yang gila mematahkan banyak meridian dan tulang. Engah! Engah! Pedang di tangan Zishan diwarnai oleh darah Ye Chen, dan Zishan masih menyerang dengan liar. Zishan tidak menyisakan waktu bagi Ye Chen untuk melakukan serangan balik, mengambil pelajaran dari pertarungan antara Ye Chen dan Jiang Hao. Akan menjadi bencana bagi Zishan jika Ye Chen dihidupkan kembali. Kakak bela diri senior Ki, bagaimana tubuh Ye Chen? Sionger dan Tang Ruk Xuan memandang memandang Yue. Dia telah mengambil inti pemaparan tulang. Yue menjawab dengan suara yang dalam. Sebagai murid utama dari Paviliun inti roh, dia peka terhadap inti, dan menyadari alasan yang menyebabkan kondisi buruk tubuh Ye Chen. Tulang mengekspos inti. Kagum, Sionger bertanya, apa itu? Ini digunakan untuk menyembuhkan luka. Kiyue menjelaskan, dan itu juga salah satu yang terbaik untuk menyembuhkan luka. Pemulihan cepat Ye Chen dihasilkan dari intinya. Tapi itu memiliki kekurangan besar. Kekurangan. Siapapun yang mengambil inti tidak dapat menerapkan terlalu banyak energi spiritualnya. Jika tidak, energi vital liar yang dibawa oleh inti akan mematahkan meridian dan tulangnya, dan orang itu akan mati karena ledakan tubuh. Brengsek, Si Yonger menjerit, apakah Ye Chen gila? Dia berani mengambil inti ini, dan menggunakan energi vitalnya. Dia meminta kematian. Tidak sesederhana itu. Lusuan dari Paviliun buku menjawab dengan dalam, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat Ye Chen, dari ekspresinya, saya kira dia mungkin tidak tahu potensi kekurangannya. Atau dia mungkin tidak tahu bahwa core yang diambilnya adalah bon ex Core. Wang Lin, kepala murid dari Taman Buah Roh menebak. Mungkin dia tidak tahu dia telah mengambil intinya. Prediksi Xiao Jing, kepala murid dari Regulation Hall, mengejutkan semua orang. Yang lain memahami maksudnya, yang dikatakan, Ye Chen telah diplot. Tidak ada yang akan mengambil inti dengan risiko kehilangan nyawanya. Kakak bela diri senior Ki, apakah Ye Chen dalam bahaya? Saat Tang Ruxuan bertanya, murid-murid lain menjentikkan pandangan mereka ke arah Ye Chen. Qi Yue menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan. Ye Chen pasti telah mengambil yang lebih rendah. Jika dia mengambil yang lebih tinggi, dia akan mati dalam ledakan tubuh saat dia menerapkan energi vitalnya. Sekarang, dia dalam keadaan yang buruk. Dia akan kehilangan nyawa jika pertarungan berlanjut. Si melompat-lompat dengan cemas. 206. Dia membungkuk dengan tangan terlipat di depan ke Immortal Daoxuan. sesepuh Sekte, Ye Chen telah direncanakan untuk melawan. — Saya menyarankan untuk memperpanjang pertempuran. Selamatkan dia dulu. Kami sangat setuju. — Qi dan yang lainnya mendukung Xiong'er. Suara misterius terdengar sebelum tanggapan Immortal Daoxuan. Dia diplot. Lucu sekali. Seorang murid langsung dari puncak diam menjawab, siapa yang berani menyakiti Ye Chen secara diam-diam di depan semua tetua Sekte? Kamu pikir tetua Sekte itu buta? — Tepat. Seorang murid langsung dari puncak renyang datang, Yechen mengambil kor untuk meningkatkan kultivasinya sehingga dia menjadi liar. Apakah kamu tidak takut hukuman? Mengatakan Yechen ditusuk dari belakang, menghentikan pertarungan karena takut kalah. Seorang murid garis dari Regulation Hall mencibir. Jika demikian, pertempuran itu tidak adil. Jika Ye Chen mengakui kekalahannya, saya tidak keberatan dengan jeda pertempuran. Jangan mencari alasan lain untuk menyakiti Yechen. Dia membutuhkan inti untuk meningkatkan basis kultivasinya. Siyonger mengutuk. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Skema saya kira Anda, para komplotan, khawatir akan terungkap. Huoteng memarahi dengan kasar, Huoteng, apa maksudmu? Kami komplotannya!" Plotter tahu, "Ayo bertarung!" Jika kamu dianiaya, Anda cukup Celahan dingin dari Immortal Daoxuan muncul ketika para murid garis mulai bertarung. Tekanan besar menyelimuti pavilion Qiankun. kun. Di sini sudah berantakan. Kalian bisa pergi ke Win and Cloud Platform jika kalian ingin bertarung. Bersenandung, bersenandung! Para murid mendengus dan tetap diam setelah intervensi Immortal Daoxuan. Dia melirik platform dan mengelus janggutnya, menyadari itu bukan masalah sederhana ketika inti tulang terbuka disebutkan. Ditembus, Immortal Daoxuan belajar sedikit tentang Ye Chen selama kompetisi. Apakah dia, seorang murid yang berkemauan keras, perlu maju berdasarkan intinya? Saudari bela diri Junior Chu, dan saudara bela diri Junior Win, bagaimana menurutmu? Immortal Daoxuan beralih ke Chu Xuan dan Tracellus Win. Ini aneh dan saya sarankan jeda. Jejak angin menjawab begitu juga aku, Cusuan bergumam dan berharap untuk menyelamatkan Ye Chen meskipun dia mengambil intinya. Dia terkejut dengan bakatnya dan tidak ingin dia hancur dalam pertarungan. Baiklah, hentikan pertarungan. Namun, pura-pura menyela Immortal Daoxuan. Kakak bela diri senior, kamu memiliki bias untuk Ye Chen. Wajah tua Ge Hong tampak mengerikan. Ge Hong, apa maksudmu? Immortal Daoxuan meliriknya, cemberut. Tidak ada apa-apa. Ge Hong mencemooh. Master Sekte mengirimmu untuk mengawasi kompetisi. Kamu tidak bisa curang. Kata-kata saudara bela diri senior G masuk akal. Immortal King Yang berkata, tidak adil menghentikan pertempuran karena tebakan yang tidak berdasar. Zhao Zijing melirik Immortal Daoxuan, menjawab dengan nada menakutkan, saya tidak keberatan dengan keputusan Anda. Tapi Ye Chen harus mengakui kekalahannya terlebih dahulu. Tiga tetua, musuh Ye Chen, berusaha menyudutkan Ye Chen sampai mati. Immortal Daoxuan tampak lebih cemberut. Meskipun sebagai pengawas kompetisi, dia tidak dapat membuat keputusan sendiri karena perkiraan yang tidak terbukti. — Ye Chen, klaim kekalahanmu! — Cusuan menjawab sebelum keputusan Immortal Daoxuan. kamu adalah muridku bahkan jika kamu kalah hari ini. — 207. Mengaku kalah! Ye Chen terhuyung mundur dan mengertakkan gigi dalam diam. Keras kepala dan bangga, dia bisa mengklaim kekalahannya dari Xie Yun, temannya, tapi bukan Zishan, lawannya. Dikalahkan oleh saingannya membuatnya terhina seumur hidup. — Engah! Engah! Zishan menyerang dengan ganas seperti anjing gila tanpa henti. Ye Chen berdarah dan tampak menakutkan, dengan sebagian besar tulangnya terbuka dan luka berdarah di sekujur tubuhnya. Seperti Asura dari neraka, dia tidak terawat dan wajahnya yang tampan dimutilasi dengan kejam. Banyak murid perempuan tidak tahan melihat tontonan berdarah itu, dan menutupi mata mereka dengan tangan. Berhenti berkelahi, Cusuan bangkit dengan tatapan serius pada gugusan awannya, seperti peri dan tangan ahli. —Tuan, muridmu bukan pengecut. Aku tidak akan mengklaim kekalahanku bahkan jika aku mati. Jawaban Ye Chen bertahan lama di pavilion Kinkun. Cusuan bergetar dan berdiri di sana dalam keadaan kesurupan. Sebagai seorang kultivator pada usia seratus tahun, dia menemukan kedamaian batinnya lebih awal, tetapi digerakkan oleh kata-katanya, gambaran berdarahnya terukir di benaknya. Ledakan. Dipukul oleh Zishan, Ye Chen tersandung ke belakang, dan mendarat di peron, berdarah. Dia bergoyang dan batuk darah. Merupakan keajaiban baginya di luar negara bagian untuk bersikeras bertarung dengan Zishan sampai sekarang. Aku tidak bisa kalah, darah dipompa dari mulutnya, bahkan sampai sekarang, dia mencari cara untuk meraih kemenangannya. Aku bisa dikalahkan oleh siapapun, tapi bukan dia. Aku bisa kalah kapan saja, tapi tidak dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, seperti cahaya redup di malam yang gelap. Keterampilan membakar langit. Teknik itu bisa menyembuhkan luka, dan patah tulang serta meridian di atas penyempurnaan tubuh. Penemuan pertamanya tentang kedalamannya adalah setelah hukuman cambuk api di Regulation Hall. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa skill itu lebih baik dalam menyembuhkan luka daripada penyempurnaan, dan pemulihannya mendapat manfaat darinya. Dia ragu-ragu menggunakan teknik itu. Rasa sakit dari penyempurnaan membakar seluruh tubuhnya dan melampaui jangkauan seseorang, bahkan lebih kuat dari lingci. Instruksinya mengatakan, memurnikan tulang dan sumsum, -sum, membangun meridian, membakar darah, dan menggiling daging. Sekarang, dia harus menerapkan teknik untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menangkal zishan. Terpojok sampai mati, dia hanya memiliki keterampilan untuk diandalkan, dan tidak berani memikirkan konsekuensi penerapannya. Skill of Burning Sky, tolong aku! Dia berbisik dan memanggil pikirannya, dan skill itu segera berlari. Retakan! Retakan! Tulang-tulangnya bergemerincing, patah dan diperbarui dalam siklus lagi dan lagi. Ah! Geramannya terdengar. Tanaman merambat biru berdiri di dahinya, dan matanya berubah menjadi merah. Setiap meridian, tulang, dan jengkal kulit seakan tercabik-cabik, seperti ditusuk jutaan jarum. Kekuasaan mengikuti rasa sakit yang hebat. Dia menghindari serangan Zishan atas penyempurnaannya. Asap hijau mengepul di atas luka berdarahnya, yang sembuh sendiri. Meridian dan tulangnya yang patah disembuhkan saat menerima penyempurnaan, dan daging baru menggantikan yang dimutilasi. Om! Um, kengerian ditangkap oleh Immortal Daoxuan. Dia memusatkan pandangannya pada perubahan aneh Ye Chen. kedinginan karena keringat saat melihat pemandangan menakutkan barusan. Apakah? Apakah bocah itu gila? Dia tidak memperhatikan suaranya yang bergetar atau keheranan. Semua tetua sekte menatap Ye Chen, terperanjat di mata mereka. Apa yang dia gunakan adalah teknik penyempurnaan. Tracellus Win bergumam, meski diam seperti dia. Bocah gila itu berani menanggung rasa sakit yang tajam dari kehalusan saat dicubit. Situasinya akan memburuk. Bocah itu akan menikmati ketenarannya di Kerajaan Chu Besar. Hai dari Treasures Pavilion menghela nafas. Betapa tangguhnya bocah itu! Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat murid yang berkemauan keras. Sufu dan tetua sekte lainnya semuanya bergumam. Saya merasakan rasa sakit, desakan, dan keyakinan Anda. Anda mengejutkan saya. Cusuan tersesat sambil menatap Ye Chen yang berdarah di peron. Dia adalah murid pertama yang memindahkannya. Para penonton di bawah peron dikejutkan oleh Ye Chen yang gigih. Tak satupun dari mereka tahu apa yang dilakukan Ye Chen. Mereka hanya melihat bahwa dia melanjutkan pertempuran meskipun terluka parah, lukanya sembuh dan ketabahan berkilauan di matanya yang merah. Apa yang Ye Chen lakukan? Aku menganggapnya aneh. Dia terlihat ketakutan. Dia berjuang untuk waktu yang lama. Apakah dia tak terkalahkan? Engah. Engah. Panggung diselimuti warna merah tua oleh darah. Ye Chen masih tidak bersusah payah menghindari Zishan sambil menahan rasa sakit yang merobek atas kehalusannya. Ah. Zishan menjadi ganas. Ye Chen seperti api di malam yang gelap, dan tidak bisa dipadamkan. Ye Chen, kamu selamat. Menderu, Zishan merobek pedangnya. 208. Engah. Darah mencolok terciprat ke peron. Pedang Zishan mengenai bahu Ye Chen, tetapi tidak merobek lengannya, tersangkut di antara tulang kerasnya. Bang! Ye Chen menendang Zishan dan berjalan mundur. Kamu tidak mati! Berteriak, Zishan menerkam Ye Chen dan memukul dadanya dengan telapak tangan penuh guntur. Engah! Ye Chen batuk darah dan mundur lagi. Mati! Kamu akan mati! Mengapa kamu tidak mati? Zishan dengan tatapan mengerikan melesat ke arah Ye Chen dan memukulnya dengan gila. Engah! Engah! Terluka parah, Ye Chen memuntahkan darah, tidak mampu memblokir serangan Zishan. Para penonton tidak tahan melihat tontonan itu begitu pula Immortal Daoxuan dan dia memandang Cusuan, saudari bela diri junior Ye Chen akan kehilangan nyawanya jika dia terus bertarung. Cusuan ragu-ragu, matanya berbinar. Jika dia meminta pertarungan dihentikan, Ye Chen harus mengklaim kekalahannya. Lebih kejam baginya untuk mengakui kekalahannya dibandingkan dengan membunuhnya. Tapi dia akan patah hati jika melihat kematian murid kesayangannya. Kamu menguji tuanmu dengan masalah yang sulit. Meskipun tenang seperti dia, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ye Chen keras kepala dan bersikeras pada keyakinannya. Dia akan mengejar keyakinannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Angin tanpa jejak berbisik. — Diam! Cu Xuan ingin bangkit, tetapi dicegah olehnya. Su Fu membelai janggutnya dengan pertimbangan, bimbang untuk keputusannya. Katakan pada mereka bahwa Ye Chen adalah seorang alkemis. Dia bergumam, menyadari betapa pentingnya seorang alkemis. Jika Immortal Daoxuan mengetahui identitas Ye Chen, dia harus campur tangan terlepas dari keberatannya. — Bagaimana dengan hasil dari latihan ini? Dia bimbang atas konsekuensinya. Meskipun Ye Chen baru baginya, dia akrab dengan sikap keras kepala dan harga dirinya. Ye Chen tidak akan membiarkan Sekte menghentikan pertarungan untuknya karena menghargai bakatnya. Kalau begitu, dia pasti lebih menderita daripada mati. Su Fu bergumam sambil berpikir keras. Ge Hong, Immortal King Yang dan Zhao Zijing tertawa muram. Mereka tidak berharap Ye Chen mengklaim kekalahannya. Dalam kasus seperti itu, Zishan bisa membunuh Ye Chen di depan umum tanpa hukuman. Mereka menikmati pertarungan terutama melihat luka Ye Chen, karena perseteruan mereka dengannya. Engah. Zishan, ganas dan gila, menusuk tubuh Ye Chen dan memukulnya jauh. Ye Chen tidak bisa merangkak kali ini. Seseorang mendesis di bawah peron. Dia terluka sangat parah dan tidak bisa berdiri. Ye Chen bisa bangga dengan pertarungan ini. Tidak memalukan meskipun dia kalah. Kamu tidak mati kali ini. Zishan terengah-engah sambil meringis. Diskusi menguap dengan cepat saat itu datang. Platform berdarah diselimuti ketenangan, di mana siluet berdarah menangkap fokus semua orang. 10. Raungan memecah kesunyian. Kurang ajar kau, Sionger menyerbu ke arah para murid dari puncak diang dengan gadanya, tetapi dihalangi oleh Qiyue dan yang lainnya. 9. Murid-murid dari puncak diang berteriak, melambaikan tangan mereka dan memberikan tatapan memprovokasi pada pendukung Sionger dan Ye Chen. 8. Teriakan semakin keras, karena murid-murid dari puncak renyang berdiri dan bergabung. 209. 7. Gelombang teriakan muncul sejak para murid dari Regulation Hall juga bergabung. Murid-murid itu menghitung mundur untuk Ye Chen. Jika dia tidak bisa berdiri saat mereka menghitung satu, dia kalah dalam pertarungan dan kesempatan untuk masuk sekolah dalam. Selain itu, pertaruhannya dalam hidup akan sia-sia. Ayo buru-buru ke mereka dan beri mereka pelajaran. Xiong'er berteriak. Sulki, Huo Teng dan pendukung lainnya tidak bergerak. Mereka tidak perlu menunggu sampai sekarang jika kompetisi mengizinkan pertarungan mereka. 6. Teriakan terdengar lagi, senyum biadab tidak sabar untuk berkarir menuju peron dan mencabik-cabik Ye Chen. 5. 4. 3. Kehebohan tumbuh. Sayang. Terlalu banyak murid bersimpati dengan kesedihan Ye Chen. Dia bisa memasuki sekolah batin dengan kemampuannya, tetapi menemui hambatan sepanjang waktu. Terlebih lagi, dia diplot dalam pertempuran kuncinya dan mungkin kalah meskipun mencoba yang terbaik. Manusia melamar, Tuhan menentukan. Takdir membodohi Ye Chen. Dagunya tinggi, Zishan melampiaskan amarah mereka dan menikmati penghitungan seolah disukai oleh tiga sekolah dan melayang di udara. Cusuan berdiri di atas kumpulan awannya, menunggu dengan tergesa-gesa ke peron untuk menyembuhkan Ye Chen pada hitungan terakhir. 2. Suara para murid dari tiga sekolah naik ke titik tertinggi dan terdengar di seluruh sekolah luar. Kamu hebat, murid-murid dari puncak di yang tidak menghitung satupun, melainkan mengutuk. Berdiri untuk bertarung jika kamu berani. Para murid dari puncak renyang melampiaskan amarahnya. Menolak kekalahanmu bahkan mati. Konyol sekali, murid-murid dari Regulation Hall menggeram. Ye Chen disumpah oleh mereka dan darah di seluruh tanah tidak bisa menghilangkan kerendahan hati dan penghinaannya. Cemberut, Immortal Daoxuan menjentikkan pandangan kasar ke kepala master dari tiga sekolah, murid-muridmu sangat tidak berpendidikan. Kamu melebih-lebihkan, mereka hanya mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Ge Hong, Immortal King Yang dan Zhao Zijing mengejek. Kamu menyesatkan murid-muridmu, Tracele mencela mereka dengan dingin tanpa menyayangkan perasaan mereka. Kemenangan datang lebih dulu. Mereka melihatnya sekilas dan balas membentak. Murid saya dihormati bahkan jika dia kalah. Suara dingin dan samar cusuan terdengar. Dia mengambil satu langkah, tidak mau mendengar kejahatan itu. Dia bukan penjahat dan tidak harus menanggung kesalahan yang tidak berarti. Dia berhenti ketika mengangkat kakinya, karena Ye Chen berjuang untuk berdiri. Eh, dia menutupi mulutnya yang sedikit melebar. Bocah itu, baik Immortal Daoxuan dan Su Fu bangkit dengan kaget dan melihat ke bawah untuk mengunci mata mereka pada pendarahan Ye Chen. Mustahil, terkejut. Gehong, Immortal King Yang dan Zhao Zijing segera berdiri. Bagus sekali. Kerja bagus. Tepuk tangan muncul di bawah platform. Murid-murid dari puncak Renyang, puncak Tianyang, dan Balai Regulasi kecewa. Itu tidak mungkin benar. Zishan tidak mempercayai tontonan di hadapannya, matanya melotot. Aku mempertaruhkan segalanya. Bagaimana aku bisa dikalahkan? Suara serak Ye Chen terdengar. Dia mengangkat wajahnya yang rusak para perlahan, keyakinan akan kemenangan berkilauan di matanya yang berdarah. 210. Membunuh. Menderu, Zishan melemparkan dirinya ke atas Ye Chen, dan telapak tangannya yang melolong mencoba menjepitnya di tanah. Bertarung. Ye Chen tidak menghindar ke belakang, tetapi menyerbu ke arah Zishan. Ye Chen pulih secara bertahap dengan napas stabil setelah memurnikan energi vital yang ganas dengan Sky of Burning Sky, meskipun terluka parah. Dengan setengah dari nyawanya hilang, dia bisa bertahan melawan Zishan, meskipun hanya setengah dari kemampuan bertarungnya yang kembali. Ledakan. Ye Chen mundur dalam serangan itu. Telapak guntur yang mengejutkan. Di seberangnya, Zishan melesat ke depan. Tinju gulat gunung. Tak kenal takut, Ye Chen berkarir maju sambil memantapkan dirinya, memegang keyakinan akan kemenangannya. Pertarungan mereka dimulai, dan keduanya menjadi gila. Ye Chen bangkit berdiri, seperti singa yang terbangun setelah tidur nyenyak. Pada posisi yang tidak menguntungkan, dia terus menyerang, dan rasa sakit tenggelam dalam rasa sakit yang merobek yang disebabkan oleh penyempurnaan tubuhnya. Tautan cahaya suan. Telapak guntur bergegas. Keterampilan pedang awan. Formasi pedang tiangang mistik digunakan dalam pertarungan mereka. Engah! Engah! Pertempuran berubah menjadi berdarah. Baik Ye Chen dan Zishan terluka terus-menerus. Ye Chen menyerang Zishan dengan mengorbankan nyawanya. Satu pukulan untuk satu pon, dan satu tusukan untuk satu tusukan. Ye Chen sedang sekarat, tapi dia masih bertarung terlepas dari segalanya, bahkan nyawanya. Para penonton terkejut. Seperti yang Anda katakan, dia sekarat. Tidak bisa memburuk. Dia mungkin lumpuh sebagian besar bahkan dia menang. Melolong! Melolong! Geraman terdengar di peron. Ye Chen menerapkan teknik pertarungan jarak dekat dengan masing-masing sendi sebagai senjatanya. Geraman yang dalam muncul setiap kali dia memukul. Ah! Teriakan Zishan terdengar melalui peron. Berpikir di atas angin, dia tertindas. Nafas Ye Chen melemah, tapi kemauannya dipercepat. Vitalitasnya yang gigih membuat Zishan gila. Ini adalah pertama kalinya Zishan bertemu dengan saingan yang tak terkalahkan. Murid-murid dari puncak diang, puncak renyang dan balai regulasi tercengang. Wajah tuan kepala mereka berubah dari mengejek menjadi cemberut. Bangkitnya Ye Chen mempermalukan mereka. Dia berani mengabaikan konsumsi inti tulang. Sialan! Ge Hong mengertakkan gigi dengan mengerikan. Betapa geeknya dia! Zhao Zijing juga mengertakkan giginya. Dia berdiri meski terluka parah. Immortal King yang tampak pucat, dan mengepalkan tinjunya. Immortal Daoxuan dan tetua sekte lainnya senang melihat kekecewaan ketiganya. Saudari bela diri junior, Ye Chen mengingatkanku pada satu orang. Tracele menjawab untuk menyiratkan sesuatu. Kakak bela diri senior, maksudmu Kaisar Sabre. Chusuan beralih ke Teraceleswin. Dia mengangguk dengan lembut. Ye Chen mirip dengannya dalam karakter dan bakat. Hanya Ye Chen yang setara dengan Kaisar Sabre di masa muda, di antara murid-murid muda dari satu istana dan tiga sekte di Kerajaan Chu Besar. Kaisar Sabre mengalahkan sembilan tetua sekte superior dari Istana House Darah dalam pertarungan di Guyuan, Dongling. Apakah orang yang sombong itu masih hidup atau tidak? Chusuan menghela nafas. Rasa hormat dan kekaguman terpancar di matanya yang cantik ketika berbicara tentang Kaisar Sabre. Semua sudah berlalu, angin tanpa jejak berbisik. Chusuan bergegas melihat ke bawah ke peron. Di sana, Ye Chen tersandung dan Zixian bergoyang. Kesamaan pertarungan antara Ye Chen dan Jiang Hao muncul kembali. Lelah, keduanya tidak dapat menerapkan mistik apapun.